Ngaling, kita network keliling ngeling bersama jadi ngeling kita network keliling ngeling bersama jadi Oke lah, sahabat eksplor hari Ali. ini tadi kita setelah kita ngajak-ngajak tempat metro yang tadi agak-agak sakit, sekarang kita menuju ke desa Silekaran Ini Ali. juga salah satu metro pelukis Bali yang cukup juga banyak di karya-karyanya banyak diminati dan banyak sekali. Salah satu legend juga, Om. Ya, Dia, ya. salah satu legend pelukis lah, yang dibalas Riko, pewayang dan Rike. Bagaimana nanti hasil-hasil karya-karyanya kita akan? Yang lari kita koper-koper di sana, yang pasti gimana hasilnya? Ya, semoga orangnya enggak mungkin orangnya agak berbeda sih. Tapi kita, kita lihat nonton lah, oke. Ikutin terus, nyesel dong, Om. manusia kan ada auranya kan, ada hitam, putih, kuning, hijau, ijo, ya, ya, ya. Lain-lain. Ini juga sama. ini, Kita biasa melihatnya misalnya dari titik nol, dari titik nol, akhirnya pulang pun ke titik nol, ya nol ke nol mulai tidak punya apapun akhirnya pergi, tidak bawa apa-apa ya ya ya, sangat berfilosofi sekali ini dan hitam putih berarti ada dua kehidupan di kehidupan ini kan di hitam putih yang dimana kalau kita jalan di tengah selalu abu-abu berarti tidak pernah lempeng jalan kita ya Pak nah, kita <laughs> dengan ini juga ini juga saya koleksi ini problem problem saya ya Polimik, ya. Polimik. Kalau ini ya. 2.000 ya. Nanti oh, saya nah, tahun. Eh, 20 tahun dong disambung ya bisa berarti kalau beli lukisan ini, beli satu dapat dua iya bisa <laughs> dapat dua <laughs> Pak Yan, setelah Pak Yan tidak ngambil lagi kegiatan melukis kegiatan Pak Yan sehari-hari apa? Ah, kalau boleh. kalau saya bukan-bukan mengambil ya bukan-bukan nah, berhenti madu begitu sementara saya kan juga dalam situasi begini ini ya mungkin kalau saya ada nah sedikit untuk hidup, hidup aja hidup sama sih melukis melukis, melukis aksi kecil-kecil gitu kadang-kadang ya kesibukan ya bersih bersih rumah kayak macam-macam kesibukan biar nggak stres aja emang susah ya. sih kalau namanya pelukis tuh keras dengan seniman kapan dia mood kapan dia ingin ya, ya itu dia tapi kalau udah moodnya keluar wah ya digas digas habis pokoknya ini enggak. pun saya kalau saya nggak nggak ini kalau saya pas pingin melukis kali ini saya ada ini kan uang wanci, bolong lah kan, istilahnya wanchi, wanchi tuh yang, yang tepat ya, saja ya, kalau ya. rusak saya sa ambil, saya rugi. tapi kalau dari Jawa kayak uang bolong <laughs> kayak uang bolong, tuh kayak uang bolong tuh oh. kalau dari Jawa kayak uang bolong jadi uang kas dari ya kita di Bali kalau waktu zaman dulu itu namanya uang, uang kepeng gitu tapi auranya agak sedikit-sedikit gimana? gitu sini. <laughs> ini apa, diizinin nggak kita kesinin apa? Nah, <laughs> diijinin ya mandur, okay. garingin juga Pak Yan masalahnya kalau kita berhadapan sama yang gini-gitu gitu, agak-agak gimana kita gitu, nih masih kotor semua kita gitu, nih gos. jadi <laughs> ajal ini ya, apa nih gimana? Gitu. ada aja gitu. ini akar bambu nih pak. akar kan? bambu luar biasa bisa jadikan patut ini modern Indonesia Art modern Indonesia Art salah satu beberapa karya Pak Yan ada di dalam sini Sahabat eksplor yang suka suka lukisan dan uh, yang suka suka akan ingin tahu bisa dilihat di dalam sini nih banyak. Ini kumpulan mesro mesronya seluruh Indonesia nih pasti bayarnya. Yeah. Ya, iya kan? Ini melingguh. Ini. Resto retrospektif, yeah. yeah. legasi ini dijual bebas apa nggak bayan buku ini? dijual bebas ya ada di Gramedia apa bisa ya? atau bisa di share di mana mungkin ya? bagi, -bagi yang pingin tahu lukis yeah. lukisan Bisa kan? Nah, ini sama. mau.. pertama dulu saya kan pameran.. apa maestro nya nah, maestro Indonesia Art gitu ya? iya yeah. sama nah. kawan, sama dibilang.. ini bukan main-main nih, sahabat esmuar ini pelukis-pelukis, legendanya Bali nih, yang harganya bingung kita ngar ngargain gimana bisa kita ngasih satu rumah pun kalau beliau bilang enggak, enggak katanya nih bahaya nih waduh keren-keren keren Pak keren. Keren, keren banget ya nanti sekali-sekali waktu kita jalan-jalan ke mereka-mereka semua semoga beliau-beliau mau menerima kita nah ini yang terakhir saya bilang kemarin Sapa Merdo 2 Sapa Merdo 3 nah. kelas sekala kalau di bahasa indonesia, sekala niskala itu artinya dunia nyata dan Biar dunia ya, tidak nyata tidak nyata. Oh bisa bayangin sama sekali. Beliau berarti jangan-jangan artis benar sekali sekali juga nih bahaya beliau. Nggih, Pak Yan, termasuk Pak Yan. Wih, ada juga koleksi, ada koleksi kaset juga. Ini bisa Wih, ini ini udah udah langka bin nih. Wih, ada Jimi Hendrix men. Wih ini boleh nih, itu Jaman-jaman di Wih, gimana nih? nih. Wih, ini aku Jogja. ngeri nggak dapet nih. Keren nih, ini mahal apa ya? Serius ya. nih, ini mahal. Sang dekat-dekat, taruh, kita uh, taruh. John jangan gitu. Wah, di gimana loh? wih, ngeri ngeri Wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, Oke okay lah, kita ikutin terus ya. Pasti lebih seru. Dan saya yakin, sahabat ekspor pasti penasarin. penasaran. Penasaran? <laughs> ya, ya, ya. isiun apa istilahnya sih? Uh, sandang bisa kasteran sama, bisa pakaian isiun, tapi lebih tradisional dan elegan ini foto-foto beliau Saat pameran ya. nih Pak Yan ya? iya, yeah. pameran kenal dari museum. dari beberapa piagam, bisa kita lihat piagam-piagam beliau dapatkan nah, ini anak saya oh dari anaknya ya? ini kayak dari dekranas dekarta kepen dia ngajar di isi Ya. ya. Oh begitu. Jadi dikatakan sebuah kesenjangan. Ya. Bisa bisa dikatakan nih oh, tradisional juga Pak, ya, Pak. Ya, dia memang nggak mau lepas dari ini budaya kita menjalankan tradisi ngakan apa? Tenun Bali yang Bali. Hmm. Karena bagaimanapun juga kalau kita mempertahankan adat dan tradisi dari situ kita pertahankan itulah bisa menghasilkan menjadi satu itu adalah keindahan kita di Indonesia ini beragam-beragam, berbeda-beda, tapi tetap satu Indonesia <tuk> Indonesia Indonesia <tuk> ya. Indonesia sayang yang.. ini desain-desain sendiri Pak Iyan ya? iya, desain, <tuk> desain sendiri ya? ini anak Pak Iyan yang disini ya? sayang ada ya di sini. lagi kemana Pak Iyan lagi? <tuk> <tuk> ingin ketemu saudara-saudara yang di sana. Bagus lu. Kan dia Ini boleh mainnya satu Kita liatinin lu sahabat Gesmor ngajak-ajak ke rumahnya Maestro. <laughs> ini anak yang, nah, yang pertama cewek ya di Dumostikom. Hmm. Itu saya kedua ini kemarin. Nah, kena. yang desain saya yang mana? Yang desainer ini. Untuk baju-baju itu? Ya. Ya. Yeah. Ini dia um, mana ini? Dan, ya, Wisudana, tahun 2019. Kami dari Magister Wisuda ya. 2 Oktober 2019. Ah, ya, 2019 ya kan luar. Nah, ini masih yang satunya ada. Wih luar biasa, terima kasih banyak loh Pak Yan. Oke, sahabat eksplor di hari ini, saya terima kasih banget kepada Pak Yan, terima kasih banget sudah di... boleh ngaca ngacak bahkan dikasih oleh-oleh, dikasih kopi enak. <laughs> Pak Yan sebelum yes. kita berpisah, kalau boleh kasih sedikit mungkin untuk yang di sana yang pemula-pemula pelukis yang ingin ingin terjun dalam dunia seni kasihlah harus seni aja buat mereka tuh. apalah, apalah bagaimanapun juga motivasi itu sangat bagi motivasi dari senior itu sangat bukan berarti, tua apa ya? jadi motivasi dari seorang seniman yang bener-bener menekuni dalam dunianya itu itu salah satu berharga banget bagi kita-kita yang baru memulai dan baru tahu atau baru ingin terjun ke dalam dunia itu, itu sangat penting sekali jadi kami mohon, mungkin Pak Yan bisa memberikan sedikitlah masukan atau wajangan supaya bagaimana kita bisa tetap bertahan dalam, apa istilah, ke kita itu Pak Yan seperti itulah kira-kira sebenarnya sih, tadi saya agak ketawa, memang kalau di segi, biar segi umur memang dah umur ya lumayan tapi kalau dalam proses berkarya, ya sama-sama juga masih oh, iya. ya untuk teman-teman yang masih muda yang masih mau apa ya apalagi yang mau yang, monotomi, lagi, yang akan mulai iya. ya. nah, yang iya. penting ini aja mari kita apapun kerjaan kita ambil ya. harus kita tekuni betul betul betul, betul. semua itu adalah proses iya. proses yang akan menentukan dan nasib ya, ya. Kalau kita udah terlalu proses, tapi enggak ada prinsipnya. Jadi, jadi, gimana tuh bayar? Pasti, kalau kita ya, yakin, kalau kita tekun, tekun, yakin, tekun, mesti ada. Ya, begitulah, sahabat, ngeksplor, berarti kesimpulan yang saya dapatkan adalah kita harus yakin dan, dan proses. Proses yakin, laku ya, kalau enggak laku, dilakuin. Makasih banyak, Pak Yos. <laughs> Makasih banyak, Pak Terima kasih banyak, Pak ya, Yos. Oke okay, kita lanjut lagi Entah kemana nih kita sekarang Kita terus kita nge -explore. Sekali lagi saya mengingatkan Sahabat nge-explore di rumah Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share Beri kita masukan Kira-kira mau kemana, di mana Ada apa, yang bagaimana Yang perlu kita explore Di komen dan Jangan lupa Jagir Channel ya nah.